sahabat Bang Barus selamat datang kembali di channel Bang Barus Apa Kabar Semuanya bebek saja bukan Oke okay, sebelum kita mengupas tuntas fitur-fitur apa aja yang ada di buat WhatsApp ini alangkah baiknya teman-teman klik -teman, subscribe agar bisa lebih semangat lagi membangun channel ini ya guys ya Oke okay, lanjut aja ya Hai um, kita mulai langsung aja di sini ada WhatsAppnya ini adalah WhatsApp mode uh, ini uh, di sini kita bisa ganti warnanya di sini juga di bagian tulisan chat status panggilan juga kita bisa ganti warnanya tulisannya juga kita bisa ganti lalu uh, tulisan keseluruhannya juga kita bisa ganti foto latar belakang juga kita bisa ganti seperti ini saya ada pakai foto saya sendiri dan di tulisan WhatsApp ini bisa teman-teman ganti dengan keinginan teman-teman Oke kita mulai aja teman-teman nah, tinggal tekan aja titik tiga di bagian atas di sudut kanan atas Oke lalu pilih hai oke nah, di sini ada banyak menu ya yang bisa kita setting nantinya Pertama kita lihat dulu pembaruan, apakah ini versi lama atau versi yang terbaru ya, kita periksa dulu Oke okay, sudah diperiksa, dan ini aplikasinya yang terupdate ya guys ya, yang terbaru Oke okay, langsung aja kita balik lagi Kita mulai dari privasi Dari privasi ini, bekukan terakhir, terakhir dilihat, jadi ini um, untuk mengaktifkannya ini jadi harus di restart dulu aplikasinya maksudnya di restart itu di close dulu semua dari recent aplikasi lalu dibuka lagi kembali jadi bukan terakhir ini jika uh, di group gitu teman-teman kan ngupload foto ada yang dilihat tuh siapa-siapa aja yang melihat fotonya itu jadi teman-teman bisa tahu siapa-siapa uh, aja yang bisa melihat tapi orang yang orang lain yang mengupload mengupload foto atau uh, mengirim chat tidak bisa melihat kita sudah melihat atau belum gitu kita hidden ya oke ini yang pertama tadi ya yang kedua disable forward disable ini disable forward ini maksudnya uh, kita menonaktifkan tulisan diteruskan dari pesan yang kita teruskan ya contohnya seperti ini uh, contohnya ini kita teruskan aja contoh seperti ini ini kita teruskan ke bagian ke mana ya kemana ya kemana ya kemana ya kemana ya kemana ya, ke ya, ke ya oke ke contoh ke sini aja nah ini kan harus tulisannya diteruskan Oke ini kita ini jika kita nonaktifkan ya kalau bisa kita aktifkan Oke kita pilih buat mode privasi kita nonaktifkan ya disable eh er, kita disablekan supaya nggak nampak tulisannya kita aktifkan oke okay, kita mulai lagi kita teruskan lagi contohnya seperti ini nah di sini kita no kita unchecklist disablenya di sini kita checklist nah jadi tidak tulisan diteruskan nah, itu. seperti itu ya oke okay, selanjutnya lagi kita mulai lagi di bagian privasinya ada anti delete status oh sorry tadi di bagian disable forward ya oke okay, yang, yang, yang selanjutnya siapa yang bisa memanggil saya yang bisa memanggil saya jadi teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman uh, siapa yang bisa memanggil teman-teman atau teman-teman uh, tidak mau dipanggil siapa gitu teman-teman bisa pilih sesuai dengan kontak teman-teman uh, atau sesuai dengan kontak tapi dikecualikan siapa gitu orangnya atau pilih salah satu kontak atau, atau tidak mau tidak mau memilih uh, siapa aja yang, yang bisa menghubungi teman-teman melalui WhatsApp oke okay. selanjutnya untuk privasi custom ini tidak ada ya tidak apa-apa ini kosong selanjutnya ini adalah sembunyikan penampilan status jadi sembunyikan penampilan status, status ini maksudnya jangan beritahu kontak bahwa anda telah melihat status mereka jadi contoh nih uh, uh, orang lain membuat status tuh jadi kan nanti masih bisa, dia bisa lihat siapa-siapa aja yang melihat status dia nah jika kita mengaktifkan ini kita tidak, tidak masuk dalam list view nya tidak masuk dalam list view nya Ini cocok untuk teman-teman yang mau ke point seseorang ya. Lalu di sini ada, di sini ada anti delete status. Nah, anti delete status ini jika ada orang lain gitu mengupdate status di start, apa di WA mereka, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ah. Jika si teman saya ini menghapus uh, status dia, saya masih bisa melihat. Saya masih bisa melihat status dia yang sudah dihapus dia. Oke. Okay. Selanjutnya lagi. Sorry. Masih di word mode juga di bagian privasi. Lalu di sini ada pesan anti hapus. Nah, di sini pesan anti hapus dengan anti delete status itu sudah saya Jelaskan juga di video sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat juga jika belum jelas dari sini. Untuk dianti hapus ini, ini saya sudah aktifkan ya. Saya, saya akan dulu, eh, saya nonaktifkan dulu ya, saya nonaktifkan dulu. Oke, kita mulai sih kita chat seseorang ya. coba aja balasannya, oke belum ada balasan, eh, coba satu lagi di mana ya ke, coba di sini, kita coba dulu si final ada balasannya kita tunggu saja ya oke kita masih menunggu ya kita next aja dulu untuk sementara nanti saya jelaskan lagi jika mereka sudah balas ya karena ini videonya agak panjang ya guys ya oke dibalasnya dia lagi main ya mengganggu lanjut aja di bagian privasi masih di bagian privasi tampil tampilan kutu biru setelah balas kontak hanya mem, akan melihat kutu biru anda setelah, maksudnya jika ada ceklis birunya jadi kalau misalnya teman-teman e, membalas chatnya baru muncul ada ceklis birunya ya kalau misalnya teman-teman masih melihat aja checklist birunya tidak ada oke okay selanjutnya untuk kontak privasi sembunyikan centang biru sembunyikan dua centang sembunyikan biru mikrofon sembunyikan mengetik sembunyikan merekam oke okay. untuk di grup juga seperti itu tinggal teman-teman modifikasi aja sendiri oke okay, selanjutnya di bagian new themes tema jadi di sini teman-teman bisa mendownload tema ya kita contoh aja yang pertama ini Nah, teman-teman bisa lihat temanya. Ini temanya masih tema standar ya. Bedanya di sini di tema ini cuma uh, warnanya aja warna tema. Dan nanti teman-teman tanpa menaruh ini teman-teman juga bisa mendesain sendiri ya temanya seperti apa, mau foto-foto apa gitu, bisa desain sendiri. Oke. Okay. Di sini membuat tema yang sudah di-download tadi ya. Tuh, di sini ya untuk disini simpan new theme di sini kalau misalnya teman-teman sudah menyiapkan tema sebelumnya menurut teman-teman sudah bagus jadi teman-teman tinggal simpan jadi kemudian kalau entar kemudian kalau misalnya ada update terbaru dan bakalan uninstall dan install ulang lagi teman-teman masih bisa menggunakan tema yang teman-teman pakai sebelumnya ya di sini juga untuk pulihkan ini setelah yang kita tadi setelah kita simpan, kita bisa pulihkan kembali ini untuk reset prevensi jadi kalau misalnya teman-teman bingung tuh mau kembalikan ke awal teman-teman bisa reset semua okay. di bawahnya hapus semua tema yang tersimpan jadi yang sudah tersimpan bakalan kita bisa kita hapus Oke okay. selanjutnya di universal universal ini dia di bagian tampilan awal ya tampilan ini nah ini di sini nanti saya bisa nanti mengganti warna ini mengganti tulisan ini oke ganti tulisannya juga fontnya juga ada ya kita coba aja langsung ke warna ya untuk warna universal warna universalnya ini maksudnya itu yang ini ya seperti di atas ini nah ini warnanya contoh kita ganti ke warna gradiasi warna gradiasi lalu ke contoh kita ganti ini warnanya jadi warna kuning Hai nah, warna kuning tadi ada warna kuningnya jadi warna merah Oke okay. kita lihat saja Nah itu dia kayak warnanya Oke okay. Oke okay, kita coba ini lagi ya yang tadi ya Nah ini ini kalau misalnya yang hapus tarik pesan tadi, kalau misalnya kita tidak checklist tadi, bakalan seperti ini tulisannya, pesan ini telah dihapus. Oke. Okay. Coba kita uh, checklist aja yang tadi ya, di bagian privasi. Lalu pesan anti hapus. Kita mari menunggu balasannya kita lanjut lagi ke selanjutnya karena ini bakalan panjang videonya. Masih di universal ya. Oke. Ini dia termasuk nah, warna universal itu termasuk UI-nya seperti ini tadi. Oke. Warna universal teks beraksi. Nah, warna seperti ini yang tulisannya pengaturan ini lalu tulisannya ini WhatsApp chat status panggilan ini semua warna ini juga nanti kita ganti nah seperti itu teman-teman bisa modifikasi aja sendiri untuk latar belakang nah di sini kita bisa ganti mau ganti foto atau sesuai dengan warna ya teman-teman bisa tinggal pilih aja untuk bar status nah ini dulu di bar status ini jadi setiap kita buka whatsappnya yang di sini nah ini nah nih di atas ini, paling atas di notifikasi di atas itu warnanya akan berubah contoh ini sekarang kita ganti ini warnanya sekarang ini ya kita ganti warnanya, kita buat warnanya uh, kuning oke, kita kembali lagi supaya dia oke, nih warnanya kuning di atas ya nah, seperti itu oke, selanjutnya masih di warna juga ini bar navigasi jika di handphone teman-teman ada navigasi di bawah untuk kembali kembali ke menu home atau ke aplikasi yang sebelumnya jadi warnanya bisa diganti ya ini karena handphone yang saya gunakan tidak ada navigasi di bawahnya jadi tidak bisa kelihatan ya seperti itu untuk moodnya lalu kita pergi ke gaya, ke gaya ini bisa kita ganti tulisannya ya tulisan keseluruhannya kita contohkan saja seperti ini, saya pilih yang ini oke okay. oke, okay, tulisan sudah terganti ya, fontnya sudah terganti nah, seperti ini ya tadi beda ya oke okay. seperti itu dia lalu selanjutnya kita ini untuk UI gelap ini tidak terlalu nampak ya untuk perubahannya tidak usah dicentang, ubah ikon notifikasi jadi ikon notifikasi kita bisa ubah warnanya ya warnanya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. atau logo-logo nya juga ada beberapa logo juga ada teman-teman bisa ganti aja sesuka, sesuka hati teman-teman ya maunya seperti apa Oke selanjutnya di bagian mode di bagian mode ini ada bahasa aplikasi jadi kita bahasa aplikasinya itu kalau default itu dia sesuai dengan uh, bahasa di handphone ya kalau misalnya di handphone teman-teman bahasa-bahasa Indonesia otomatis keseluruhannya juga bahasa Indonesia tapi kalau misalnya kita ganti dari bahasa Inggris misalnya saya ganti ke bahasa Inggris oke okay. oke okay. nah ini semua jadi berganti dari bahasa Inggris oke okay, seperti itu ya saya kembalikan lagi ya ntar saya yang bingung nanti gak pandai bahasa Inggris Oke, okay, selanjutnya lagi kita masih di bagian universalnya, bagian mood, varian emoji. Jadi emojinya itu bisa kita gunakan sesuai dengan stok pengaturan dari uh, WhatsApp Motion sendiri, atau dari emoji Facebook, atau emoji yang ada dikhususkan di emoji One versi 3 atau emoji dari Android Oreo. Karena saya menggunakan versi Android Oreo, eh sebelumnya saya menggunakan versi Android Oreo nah sekarang saya sudah menggunakan versi pie kalau yang pie ini belum ada emoji ya untuk di whatsapp mode ini jadi masih versi oreonya aja teman teman bisa pilih desain emoji tua nanti ini emoji bakalan seperti desain desain yang lama gitu ya ini selanjutnya ada icon peluncur icon peluncurnya ini jadi di tampilan deks uh, di tampilan awal kalian itu seperti ini nah ini ini bisa kita ganti Logonya ini ya Logonya bisa kita ganti Kita contohkan aja seperti ini Saya mau mengganti Logonya logo Manchester United Oke okay. Keluar Kembali saja Kembali lagi Kita contohkan pasti dari dipasang Jadi kita cari yang ada Karena kita sudah ganti ya terganti tadi mana dia ya? Oke, okay, kalau untuk WhatsAppnya sendiri tadi ada ngebaknya ya, WhatsAppnya ya untuk yang diganti logo saya uh, saya sarankan jangan. Oh ini, sorry. Nah ini dia sudah terganti. Ternyata jadi butuh proses ya di paling bawah ini. Nah ini kan jadi gambar dokumen Manchester United ya, oke. Okay. Ternyata bukan bug tapi prosesnya memang agak lama ya. Masih di bagian mood, kartu percakapan multi chat. Jadi jika di, uh, di notifikasi ini nanti teman-teman bisa lihat, sini tidak ada ya. Nanti teman-teman bisa lihat notifikasinya itu bisa buka, bisa baca dua atau lebih dari dua atau lebih chat gitu yang ada, oke. Okay. ini matikan notifikasi heads up notification. Uh, ini tidak terlalu ini ya, tidak terlalu wah gitu ya. untuk ini notifikasi yang muncul muncul itu, oke. Okay. misalnya juga ada chat datang, itu langsung muncul. dia berupa kotak persegi seperti lain itu, oke, okay. seperti itu. Jika teman-teman merasa terganggu, teman-teman bisa anciel saja. Karena memang makstaniratnya ini tidak ada ya. Tapi kalau bisa di WhatsApp original, teman-teman bisa lihat tuh nanti bakalan muncul kotak persegi melayang gitu. Jadi bakalan terganggu juga teman-teman main game. Oke, okay. uh, aktifkan selalu online jika misalnya aplikasinya ini ditutup. Uh, WhatsApp Anda tet tetap online terus ya seperti itu nah ini untuk yang ini tenor gif ini jadi teman-teman bisa mengirim uh, animasi-animasi gambar gitu ya seperti macam gif-gif lucu ketawa stiker-stiker gitu ya seperti itu uh, nonaktifkan gesek untuk keluar dari percakapan contoh seperti ini saya, uh, saya unchecklist juga saya unchecklist ini kita buka, kita slide gini nah ini bisa keluar ya kita slide gini ya Nah, jika kita checklist untuk nonaktifkan non ya universal mode kita nonaktifkan kita checklist kita buka tidak bisa ya guys ya tidak bisa nah jadi dia kalau misalnya kita geser ke kiri itu untuk meneruskan atau membalas. Oke, okay. kalau bisa chat kita yang kita geser, itu kita kita balas ya. Kita balas dengan ada tag-nya di atas. Oke, okay, seperti itu ya. Kita lanjut lagi buat mode nya Bagian moods. Nonaktifkan icon pelancang penghitung. Oke, okay, jadi di sini Contoh nih ada misalnya pesan baru ya contoh seperti ini ada notifikasi di mobilizen ini ada notifikasi bulat di atas. Nah kalau misalnya ada standarnya itu nanti ada dia berupa notifikasi berapa pesan yang belum dibaca gitu. Nah kita nonaktifkan aja nanti bakalan terhapus karena di sini belum ada notifikasinya di WhatsApp saya tidak bisa dilihat ya seperti itu oke okay, lanjut lagi paling bawah 5 menit status jadi kita bisa upload status yang berdurasi 5 menit tapi hanya pengguna whatsapp ini juga whatsapp WhatsApp yang sudah dimodifikasi ini juga yang bisa melihatnya jadi whatsapp original tidak bisa melihatnya ya guys ya seperti itu kita lanjut lagi kita bagian pergi ke bagian beranda bagian warna nah ini bagian ini teman-teman bisa edit sendiri warna teman-teman yang -teman mau ubah warna kol tadi yang di sini hampir sama juga seperti di universal ya universal keseluruhannya kalau misalnya dia beranda dia lebih khusus untuk di bagian sini aja jadi kalau universal keseluruhannya jadi untuk di pengaturan juga terganti nah untuk di chat juga terganti tuh kalau untuk di beranda dia khusus untuk di tampilan ini aja tidak benar -benar ya guys jadi udah tahu perbedaannya ya guys ya oke okay. sama juga seperti so, di universal teman-teman tinggal ganti aja warna-warnanya untuk mempersingkat waktu ya guys ya karena bakalan panjang nih oke okay, gaya beranda juga gaya beranda teman-teman bisa ganti misalnya contoh nih seperti telegram kita buat nah jadi dia tampilannya seperti telegram guys karena ini sudah saya modifikasi universalnya tidak nampak ya guys ya teman-teman bisa ubah aja sendiri oke kita buat stok aja sudut foto sudut foto ini kita bisa ganti mau dia persegi atau mau dia bulat foto-fotonya contoh seperti ini nah ini kan bulat nih foto-foto teman-teman saya ini bulat semua kita ganti kita buat jadi persegi di nol posisinya oke kita kembali kembali kembali nah itu fotonya jadi kotak tuh persegi jelek ya ya kita buat aja ke bulat bulat ke 100% oke pengubah ukuran garis ukuran baris ya jadi kalau bisa ukuran baris ini, oh ini, bisa, oh ini bisa, digas, bisa digeser jadi kita ganti nah barisnya ini akan lebih kecil lagi nah itu dia jadi lebih rapat-rapat lagi guys oke okay, selanjutnya teman-teman tinggal ini aja tinggal ubah ukurannya mau sekecil apa mau sebesar apa oke okay, di bagian mood Atur nama saya. Jadi di sini ya contoh nih. Ini kan ada tulisan WhatsApp. Nah, teman-teman bisa ganti tulisannya. Saya buat Atur nama saya. Oke, nah, aktifkan nama saya. Nah, oke. Atur nama saya ini kita lihat dulu gimana hasilnya. Nah, itu akan terganti tulisan WhatsAppnya jadi tulisan kita sendiri nama WhatsApp kita nama nama akun WhatsApp kita ya guys ya seperti ini ha. dan bakal ada statusnya juga atau juga misalnya teman-teman tidak mau kelihatan statusnya juga teman-teman juga bisa lihat nih dan aktifkan status di bawah nama saya aktifkan nah tidak ada cuma tulisan nama aja ya oke okay. selanjutnya masih di bagian beranda mood matikan status kontak online atau terakhir dilihat oke okay, uh, teman teman juga udah paham itu ya lalu gunakan waktu mundur jam menit terakhir dilihat seperti juga sama bersama juga seperti ini ya sama juga seperti yang ini matikan ini juga ukuran teks beranda jadi ukurannya itu bisa uh, teman teman mau besar mau kecil Oke okay, semenjauhkan pemisah percakapan Jadi pemisah percakapan itu maksudnya gini Ini kan ada garis nih kalau misalnya teman-teman lihat nih ada garis Nah itu nanti dia nggak bakalan nyatu semua tuh nggak ada pemisahnya lagi Nah seperti itu dia ya Oke okay, lanjut lagi Matikan touch Kontak online Ini diaktifkan secara bawaan Matikan jika anda tidak ingin menampilkan touch online Nah ini untuk ini jadi kalau misalnya teman-teman uh, uh, ada orang lain yang sedang membuka whatsapp otomatis dia bakalan muncul di situ si Anu sedang online, si ini sedang online tuh. seperti itu ya jika tidak mau munculkan itu ya tinggal teman-teman cek saja nah ringtone ini teman-teman juga bisa ganti ya mau seperti apa notifikasi yang ada sebutkan percakapan yang diarsipkan nah, kan tombol pesan diarsipkan pada awal percakapan. jadi di sini jika teman-teman mau, mau contoh nih uh, di sini lainnya lalu teman-teman arsipkan aja. saya cari dulu ya tidak ada ya atau saya sudah mengutifkan ya. saya lihat dulu. Ya. Nah ini Ini kena ada tulisan arsip ini kan Nah jika teman-teman mau sembunyikan itu Contoh caranya gini Di bagian beranda teman-teman tekan lama Lalu ini ada arsip, kan? Nah Supaya ini tidak ada terlihat Itu fungsinya Untuk bagian privasi contoh misalnya Ada chat yang tidak ingin dibaca orang lain Saat handphone Anda dipinjam orang lain Teman-teman bisa arsipkan. kan lalu teman-teman hapus teman-teman sembunyikan ini tombolnya arsip jadi teman-teman gak bisa lihat ya yeah. jadi yang sudah diarsipkan itu teman-teman gak bisa orang lain gak bisa melihat kalau misalnya men, uh, di unchecklist mode di unchecklist jadi kita tinggal saat ke bawah aja itu bakalan ada pesan yang diarsipkan disini nanti ada nih pesanan diarsipkan karena, karena fotonya nanti ini kurang jelas fotonya bakalan bisa nampak nih tekan tuh ada pesanan diarsipkan untuk kembalikannya kembalikan aja lagi nah, seperti itu kembali oke selanjutnya layar percakapan ya itu di bagian layar percakapan ya tinggal teman-teman edit aja warnanya sesuka hati oke untuk gaya dan tampilan tombol toolbar tul percakapan bersama juga seperti universal yang ini tadi seperti itu di brandan dia yang ini beranda khusus untuk di bagian tampilan awal kalau ini layar percakapan dia khusus untuk di bagian layar percakapan oke okay. seperti itu dia lalu nah, moodnya itu sembunyikan gambar kontak seperti ini ya teman-teman juga bisa paham dan bisa baca sendiri untuk mempersingkat waktu ya untuk gambar nanti chat kontak tampilkan pesan gitu eh, tampilkan foto kontaknya ya nah seperti itu ya untuk floating action button nah ini floating action button itu yang ini ini ini floating action button nanti saya akan jelaskan fungsi-fungsinya nih Oke okay. lalu nah di sini kita tinggal aktifkan aja tinggal kita pilih tinggal desain sendiri nggak usah kenapa nih FAB ini full <tuh> Flatten Action button ini pesan baru ini yang pertama tadi ini dia ini pesan baru Oke okay. total nah ini contohnya jadi kirimnya nah ini ini untuk yang pesan yang ditarik ya dia ada tanda logo bulatan terus ada silang apa garisnya juga ini misalnya yang ditarik yang kita checklist tadi anti-anti tarik dan ini kita tidak cekes anti-tariknya seperti itu ya guys ya oke okay. Hai nah, tadi disini foodmoods Floating Action Button. Nah ini tadi pesan yang baru yang pertama, yang kedua terakhir dilihat. Jadi di sini, di sini saya menonaktifkan terakhir dilihat kita online itu kapan kita bisa aktifkannya. Nah kalau bisa kita aktifkan gini, ini posisi logo yang aktif. Jadi orang lain bisa lihat kapan kita terakhir online. Jadi kita misalnya nonaktifkan Oke, okay, ini logonya orang lain tidak bisa lihat kapan kita terakhir online. Oke, okay, seperti itu ya. Untuk <tuk tuk> yang di sini, yang ketiga tadi, uh, sorry, sorry. untuk di floating action button itu, lock WhatsApp. Di sini yang keempat keempatnya lock WhatsApp. Nah, untuk lock WhatsApp ini, jadi kita tahu, uh, teman-teman kita itu online jam berapa aja. Nah di sini terdata semua. Jadi ketahuan ya kalau misalnya ada teman-teman yang ngakuinnya bilang maaf ya baru balas baru megang handphone, kalian dia menonaktifkan onlinenya terakhir dilihatnya itu juga dinonaktifkannya. Jadi di sini ketahuan dia jam berapa jam berapa aja buka WhatsApp. Oke okay, seperti itu ya. Lalu untuk di sini untuk cara cepat ya jika teman-teman tidak mau tekan dari sini titik tiga di atas teman-teman bisa dari sini oke okay, seperti itu dan mutlannya mutlannya ini bersihkan log WhatsApp tadi yang kita lihat e, siapa yang terakhir online dan ada datanya terinci datanya ini kita bersihkan aja oke okay, kirim gambar resolusi penuh kita kirim aja kita full kan aja karena kan kadang, kalau misalnya kita kirim gambar dari whatsapp itu pecah ya Oke okay. jadi supaya resolusinya penuh dan bagus kita maksimalkan aja lalu yang kedua ini matikan batas pengiriman gambar jadi kita bisa ngirim sekali banyak jadi kalau misalnya standarnya itu kita ngirim cuma hanya 10 gambar saja jadi kita matikan ini bisa kita lebih lebih dari 10 kita bisa ngirim gambar oke okay tingkatkan batas ukuran unggah video menjadi 200 mega. Oke, okay. kalau misalnya kita upload video, kita kirim video ke teman, tapi video yang terlalu panjang itu pasti bakal tidak bisa terkirim, karena dia sekitar berapa, berapa ratus mega gitu ya. Jadi kita maksimalkan, kita tingkatkan lagi menjadi ke 700 mega, jadi bisa lebih panjang lagi. Oke, okay. aktifkan sensor proximity pros, ya. Oke, okay. ini saya kurang tahu juga untuk uh, sensor suara, mungkin ya suara audio. Hindari pengalihan speaker earpiece saat pemutaran, jadi contoh kita gini: uh, kita mulai video dari WhatsApp ini, tapi tiba-tiba ada notifikasi yang masuk, jadi dia ter tidak terganggu, guys. Oke, okay. lalu cadangkan data WhatsApp ya, cadangkan juga ya, seperti kita uh, membackup semua pulihkan data setelah kita sedangkan seperti itu Oke okay, sandi sini kita bisa kunci WhatsApp kita kita contoh kita buat aja 1234 untuk standarnya itu nol ya nol nol nol nol nol nol nol nol nol nol nol nol juga nol buat teman-teman mau. Jadi contohnya juga kita buka WhatsApp WhatsAppnya bukan terkunci Nah seperti itu tinggal aktifkan pakai fingerprint atau pakai pola tadi atau pakai kode aktifkan nah baru WhatsApp bisa terbuka seperti itu ya teman-teman Oke okay. karena saya tidak mau ribet ya saya buka aja kunci WhatsAppnya ubah pola tadi kalau misalnya kita punya pakai pola, kita bisa ubah atur pola tidak terlihat jadi pola itu tidak terlihat, kita lagi men menggeser-geser polanya itu, jadi tidak, tidak nampak jejaknya ya oke, okay. menaktifkan getaran pola, jadi contohnya kalau misalnya ke, eh, titik satu itu benar, ke titik dua benar dia bakalan getar, jadi kalau misalnya satu benar, titik, ke titik kedua tidak benar, dia tidak akan getar seperti itu, nah aktifkan wallpaper custom pada kunci jadi macam tadi terkunci tadi contoh seperti ini nah ini kita bisa atur wallpaper nya ini bisa kita, kita atur sesuai apa gitu sesuai dengan okay. foto atau gambar yang lainnya seperti itu guys ini untuk Uh, pertanyaan pemulihan contoh jika uh, kita punya uh, kita ganti whatsapp gitu kan baru eh, kita install install whatsapp lalu kita uh, install lagi oh tidak usah, tidak usah gitu. contoh nih bakalan kalau misalnya ada yang hack whatsapp kita jadi diam-diam dia mengaktifkan nomor handphone kita di handphone dia bakalan ada pesan notifikasi pertanyaan pemulihan jadi ditanya dulu apakah ini benaran pemilik aslinya atau tidak jadi jika salah jawabannya whatsapp whatsappnya itu tidak akan bisa masuk oke seperti itu ya guys ya sembunyikan media dari galeri nah jadi contoh nih teman-teman uh, punya grup banyak mengirim foto video teman-teman bisa sembunyikan dari galeri seperti itu Tinggal teman-teman pilih aja ya teman-teman mau sembunyikan foto, video, atau gambar-gambar lainnya. Hanya itu aja ya, untuk ini tidak juga tidak ada lagi. Cukup situ saja, disitu aja. Nah, untuk downloadnya, downloadnya itu. Untuk menginstal aplikasinya, teman-teman tinggal klik aja link yang ada di deskripsi, saya sudah sediakan. Ini seperti ini tampilannya Kita tunggu sebentar ya Oke seperti ini tampilannya Teman-teman bisa slide ke bawah Scroll ke bawah Untuk menuju link downloadnya Oke Teman-teman tinggal langsung download aja Klik download tinggal tunggu aja setelah nanti 0 detik dia akan berpindah ke media fire untuk di download ya oke sudah 0 detik oke tinggal teman-teman download saja dari sini tekan download seperti itu ya nggak ini aksibilitas sorry dia bagian aksibilitas oke okay, seperti itu aja dia fitur-fitur uh, dari WhatsApp mod sendiri WhatsApp mod yang sudah dimodifikasi oleh developer lain jadi teman-teman bisa uh, tidak perlu khawatir ini bukan Aplikasi phishing, phishing itu aplikasi teruan untuk meraih informasi dan informasi informasi penggunanya seperti paspor, password akun-akun uh, yang lain gitu, uh, mobile bankingnya itu itu tidak, masih aman lah, tidak akan di phishing, tidak akan diambil oleh pihak ya, ketiga seperti hacker ya. Nah jika jika teman-teman uh, ragu teman-teman bisa mengaktifkan DNS pribadi itu ada di Android 9 teman-teman bisa lihat di videonya saya sudah mengupload videonya di sebelumnya teman-teman ya. tinggal lihat aja di channel saya itu ada itu DNS pribadinya itu di Android 9 oke terima kasih banyak sudah setia menonton video ini sampai habis e, jangan lupa untuk Klik tombol lonceng ya, supaya nanti teman-teman bisa tahu notifikasi dari update terbaru video-videonya dari Arbang Barus. Dan jangan lupa di subscribe juga ya guys ya. Like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya bisa tahu. Oke guys, sampai jumpa kembali pada video selanjutnya.